Halo, School Fans. Welcome back to the Timeout. Balik banget gue Padilla Dan selamat datang di kelas timeout hari ini and Lakers Nation I come in peace today guys <laughs> Jangan marah Gue telat sehari Untuk mereview kemenangan Los Angeles Lakers kalian kemarin ini di game keempat Gue juga main telat kok Pas lagi review uh, kemenangan Goals worst Di game kedua Tapi hari ini wajib banget sih Kita untuk membahas tentang Lonnie Walker the fourth man Gila aksi heroiknya 15 poin di quarter keempat main tiba-tiba Udah kayak Kobe Bryant aja Dia main mainnya Dan karena ini Lakers Nation sudah bisa Sedikit senyum Sudah bisa sedikit lega Karena timnya sedang leading 3-1 dari the Defending Champion Golden State Warriors. Beda nasibnya dengan fansnya Boston Celtics yang mungkin lagi ngumpet, lagi khawatir, ketar-ketir juga. Karena tiba-tiba hari ini Boston Celtics kalah lo at home. Jadi mereka sekarang ketinggalan 3-2 dari Philadelphia 76ers. Ouch, man, Keras hidupnya ya. Dari favorite untuk balik ke NBA fans Sekarang ini mereka sudah di tepi elimination. Jadi itu adalah dua topik utama kita untuk kelas time hari ini. Hari ini total, ada total lagi. So, keseluruhan gue hanya balasnya NBA aja. Walaupun nanti di comment section pasti ada yang bilang, Kok Rocky kok nggak bahas si game sih? Karena tadi yang Putra nggak seru main menang 100 poin. Yang pentingnya ini memang uh, game-nya ketat banget sama Thailand. Hal itu menang cuma 1 poin. Nanti gue nggak gitu merhatiin game-nya guys. Tapi shout out toh. untuk Kim yang sudah 30 poin. Uh, Peyton Witted, kok sebelumnya poin, defense luar biasa banget Peyton hari ini, and shout out to our local girls too, uh, tari kalau hari hari ini juga 10 poin, dan tadi Juni ada big basket too at the end, but selamat untuk tim nasional putri kita, ya sudah mengalahkan Thailand hari ini, dan ya subuh nanti jam 4 pagi guys, gue pertama kali nih pesawat jam 4 pagi, jadi gue ntar jam 2 pagi harus standby kayaknya di airport gue akan terbang ke Kamboja jadi gue akan nyampe di sana besok siang mungkin jam 11, rencananya mau tidur abis itu bangun-bangun, mau ngeliput Filipina lawan Kamboja oh, yeah, Jaya, yeah. oh my god, this gonna be a big game, sorry Filipina on tim USA, <laughs> tapi uh, itu adalah plan gue tomorrow ini, jadi besok time out. Jangan ditungguin guys Gue jujur Sampai sekarang gue belum tahu nih Apakah bisa bikin time out Atau enggak di Kamboja Karena gue akan sibuk Untuk meliput Sedangkan dari hotel gue Ke lapangan itu oh, Sekitar 45 menit Jadi kalau gue ada waktu Pasti langsung gue sikat guys Untuk bikin time out Jadi di support aja Untuk channel ini Dan pastikan kalian juga nonton Trash talk gue bersama Avanza Putra Putra Dimana dibuka-bukaan semua Tentang uh, Pelaksanaan Sea Selalu juga tentang Kekalahannya Tim Nastri X ini itu seru banget. Gue belum pernah sih uh, Podcast sama pemain Yang sejujur itu kemarin itu Jadi please make sure you support kasih like, kasih komen, and ya yeah, sebelum kita masuk kelas hari ini juga, seperti biasa guys you know the drill, kasih like dulu guys oke, okay? oke, okay? oke, okay. siap kalau gitu, thanks so much guys for tuning in today thank you so much, sudah selalu always support time episode episodenya, now Let's start our class, uh, kenapa ya gue ada feeling kalau Miami Heat bisa masuk ke NBA Finals nih kayaknya ya uh, Miami satu kemenangan lagi untuk bisa masuk ke Conference Finals setelah mereka kemarin mengalahkan New York Knicks 109-103 di game keempat So far Miami sedang unggul 3-1 dari New York Knicks, Woo, seat number eight, guys, seat number eight bisa aja masuk ke Conference Finals sebentar lagi um, Miami Heat lain beat the New York Knicks at their own game di kuarter keempat Miami itu dapat 7 offensive rebound dan itu membuat perbedaan yang luar biasa banget di game kemarin Miami out hustle Knicks sih tapi uh, sampai Julius Randle sampai Julius Randle bilang bahwa they wanted more wah wow, udah kena mental nih kayak Julius Randle ya sampai Stephen A Smith aja udah bilang Julius Randle harus ditrade, Oh, sama cat, udah Stephen A Smith kayaknya juga udah mentok banget, udah naik darah waktu dia Julius Randle. Memang series ini menurut gue belum terlihat banget sih andilnya dia untuk New York Knicks. Tapi susah juga men, Miami Heat ini untuk hustle statsnya, ini number one in the playoff. Kalian bisa lihat ini stats-stats yang bisa membuat sebuah tim memang memenangkan sebuah game. Tapi Miami defensenya juga menurut gue cukup oke okay. kemarin ini Jimmy Butler aja gets up untuk ngeblok dunk attempt dari Quentin Grimes ini fotonya keren-keren juga tapi man what a block tuh from Jimmy Butler. Selain itu Miami juga ada 28 assist kemarin ini Jimmy Butler selesai dengan 10 assist dan juga 27 point termasuk ini nih slick pass banget, slick nuluk pass kepada Bam ada bio for the dunk. Ball move Miami ini selama playoff juga kita harus patut puji banget sih mantep banget ini bolanya muter men 19 detik bolanya muter sampai menemukan Kevin Love for a corner three point shot kemarin ini just a very beautiful basketball uh, kita harus harus harus memberikan kredit kepada tim Miami ini mungkin kita udah lupakan dan juga Erik Spoelstra yang bener-bener a basketball genius menurut gue sebagai pelatih dan terakhir Caleb Martin menyelesaikan usaha dari New York Knicks with a big slam over Mitchell Robinson. Bam, setelah kita kritik-kritik, setelah kita serang di awal-awal mungkin pas lagi playing turnamen kemarin ini, Bam playing really well man in the last few games main pun dia juga 23 point, 13 rebound, another double double from Bam, ada Bayo, Bam ada juga shut down Julius Randall his defense just amazing on Julius Randall Jujur aja sih. Gue gak tau sih, Knicks masih punya semangat atau enggak ya, untuk game kelima nanti ya, udah gak denger nih, bacot dari fansnya New York sama kali sih, fansnya New York Knicks di MSG besok kalau oh kalah sih sunyi banget sih gue yakin, tapi Jimmy pasti akan seneng banget sih kalau dia bisa tutup seriesnya di MSG besok ini, you know how the New York Knicks fans talk a lot of shit about Trey Young, about Jimmy juga waktu itu yang di game kedua, jadi, jelas sih, gue gak kebanyakan sih, bacotnya Jimmy sih pas mau keluar dari tunnel, apa keluar kayak mau ke tunnel gitu setelah game, gue bilang gak, gak kebanyakan itu pasti akan asik banget. Dan sedikit fun fact, uh, Miami Heat itu 14-0 saat sedang leading 3-1 di NBA Playoffs, sedang New York Knicks. 0 dari 14 guys ya, saat ketinggalan 1-4, so, you know lah kira-kira guys -kira si Miami Heat lah ya akan menang, kayaknya kalau New York Knicks abis ini, besok ke eliminasi mungkin uh, Steven A. H. Smith akan ngamuk kayak gila banget sih. dia bangin sampai mau muntah guys, Tapi <laughs> mau muntah pas nonton New York Knicks man. ya, mungkin dia kayak gue lah ya kok gue kan Clippers, mungkin uh, Knicks itu ya Clippersnya di Eastern Conference sih perasaan gue ya, tapi uh, itu dari Knicks malam Miami Heat, sekarang kita pindah ke KD, and Deep Book. Pokoknya kalau mereka nggak bisa 40 poin, guys. Kelar udah Phoenix Suns, guys. <laughs> They have no chance, menurut gue. Denver Nuggets tapi yang beda banget energinya Comment at home. They are a really, really good home team. Uh, Roleplayernya juga step up semua hari ini. Bruce Brown, man. Bruce Brown mau atau untuk berubah jadi apa hari ini. Uh, mungkin Bruce Brown b untuk buckets <laughs> hari ini karena dia 25 poin and Denver menang 118-102 dari Phoenix Suns. Uh, Denver taking the lead sekarang ini. Uh, 3-2 dari Phoenix Suns uh, Tapi tadi baru pertama sebenarnya sempat ketat ya Karena Jokic di awal-awal tuh bau-bau, Jokic menghala 2 dari 9 field goalnya Terus uh, KD sama Devin Booker yang masih sehat lah Masih seger lah awal-awal Jadi nembaknya masih masuk-masuk Dan di uh, akhir quarter 2 tadi seinget gue Tiba-tiba uh, on fire Dan hampir aja tadi uh, Kehitung tembakan dari tengah Hanya pelat dikit aja Tapi di quarter ketiga dan kuarter keempat It was all about the Denver Nuggets Wah gila digas langsung sama Jokic tadi di kuarter ketiga Kasian sih gak tega Gue liat di Ayton Jagain Jokic man Mau di Apain juga Jokic Masih aja bisa nge-score depannya Ayton Tadi tangannya udah ditarik-tarik aja Layup masih masuk Kayak tadi si uh, Nikologis Tapi Jokic pinter sih Nyari kontaknya dia pinter sih Nyari kontaknya sama di Ayton Aiton Kayak um, gue juga bingung sih Memang coach Monty ya Si Joklundel Hari ini mainnya dikit banget ya 16 menit Gue tadi mikir mungkin Oh Joklundel mungkin main 20-22 menit lah kan karena dia memberikan impact yang bagus di game-game sebelumnya. Tapi gue gak tau apa yang dilihat sama Coach Monty hari ini. Mungkin dia lebih lihat Eitan ada semangatnya dikit mungkin hari ini. Itu kenapa Eitan lebih banyak menitnya. But yeah, Yoki sih happy-happy aja sama Ethan ya. Karena easily he can dominate Dendry Eitan in the paint area. Um, another triple double for the big man. Yoki uh, 29 poin, 13 rebound, 12 asis. Triple double ke 10-nya most triple double by Uh, a center in the playoff dia udah ngalahin rekornya Will Chamberlain sekarang ini tapi tadi yang lucu adalah Jokis biasa lah nyamperin dulu deh silaturahmi dulu sama ownernya Phoenix match Matt, Matt Hbia ya namanya dan dia kasih bola, nih bola nih kalau lu mau nih sekarang nih gue kasih nih katanya Jokic nih, tadi abis game pun juga lucu sih, kan ditanyain sama reporternya lu ngomong apa ke Matt, uh, gue tadi berharap sih dia mau bayarin denda gue sih <laughs> that is why, Jokic is the best man. dia ada, jokesnya dia tuh dapat juga serucu sih menurut gue sih, dan tadi juga sempet nguping ke hudlenya si Phoenix Sun, sampai didorong sama KD, anjir si Jokic sih tadi itu banget ya. flopping banget anjir Masih di dalam Kedi-Kedi gak sekuat itu juga kayak sih untuk dorong sampai udah kayak wow mau jatuh jatuh gitu tadi enggak aku sih tapi Kedi kena technical foul besi itu sih asem awesome banget tapi seperti gue bilang di timeout -time sama sebelumnya tim yang bench-nya bisa nyetak poin lebih banyak itu biasanya akan menang di series ini dan hari ini seperti gue bilang Bruce Brown gila sih 25 poin tuh kayak udah outscore the whole bench-nya si, uh, Phoenix Suns hari ini uh, Bruce Brown was huge though defensively offensively dia juga memberikan energi yang bagus banget hari ini Untuk uh, Denver Nuggets and MPJ tuh. Big, big bounce back performance Kita tahu main MPJ itu sempat Yang kill the momentum menurut gua di game keempat Untuk si Denver Nuggets dengan 3 poinnya itu Yang pull up, yang air ball uh, Tapi hari ini, man 5 dari 8 Langsung 3 poinnya si MPJ Dia punya juga selesai dengan 19 poin Kalau MPJ Offensive bisa sebagus ini lagi di game ke-6 gua mau kasih guarantee Gue guarantee, I think Denver akan menutup serisnya. Kalau memang MPJ bisa step up seperti ini. Um, MPJ, Bruce Brown, Uh, Christian Brown nih ya. namanya itu hari ini menurut gue played excellent defense. Uh, Jemamer juga hari ini nyumbang 19 poin enam asis dan juga satu meme tadi. Yeah, sebelum dia kena teknikal juga kayaknya habis dia kayak uh, ngeflex di depannya pemain Phoenix Suns. tapi satu adjustment yang katanya coach Malone ini disuggest sama semua pemain Denver Nuggets yaitu untuk pick up. Devin Booker full court katanya game-game sebelumnya dari apa Devin Booker tuh kayak enakan. Kayak bawa bola aja santai dari uh, dari awal gitu. Jadi hari ini di-press sama pemain uh, Nuggets biar si Devin Booker-nya itu kecapean sih, enggak dan enggak dapat ruang banyak untuk bisa bergerak and it work man. Akhirnya Davin Booker nggak nembak 80 lagi kemarin ini uh, di book tadi 28 poin tetap uh, tapi tembakannya 8 dari 19 dan kelihatannya tadi mungkin dia juga cedera ankle ya, but hopefully it's not, to be hopefully it'll be okay. Um, KD uh, seperti biasa 26 poin 11 rebounds, 7 assist. Tapi untuk Phoenix yang sayangnya, dari benching ada yang double digits hari ini, uh, Landry Schmidt tidak bisa membawa on fire-nya ke Denver hari ini. Uh, Landry Schmidt hanya enam poin saja dan satu dari tiga untuk 3 poinnya. Um, penasaran sih nanti di game keenam ini, gue pengen lihat seberapa banyak bensin yang masih dimiliki sama KD dan juga sama Dibu. Capek, men. Lo mau gendong 6 game sih capek sih. Tapi ya kalau Phoenix semua punya kesempatan menang, KD atau Dibu itu harus 40 poin, men. Kalau mereka nggak ada 40 poin, it's just no chance menurut gue untuk bisa menang si Phoenix Suns ini. Uh, kalau gue, I think it's over guys. I think it's over. I think Nuggets should be able to close it up uh, di game ke-6 nanti di Phoenix. Dan, yo, timeout out, game. What's up with Boston Celtics Jauh gila-gila up 3-2 Setelah hari ini uh, Mereka menang 115-103 on the road Sekarang ini Philadelphia Seven Seasers Yang memiliki control Untuk series ini Keras sih hidupnya Boston Celtics Like I said Dia kemarin-kemarin ini Favorite untuk bisa menang Ataupun juga masuk ke NBA Finals Sekarang mereka hanya satu game saja Dari tersingkir Dari playoff palem mereka udah ngalaminnya box ya eh kok box kaliin buat Celtics? gue salah banget ya <laughs> itu adalah Miami Heat maaf guys maaf tidak diedit tapi yang pasti uh, Celtics hari ini mainnya babu banget asli kayak nggak ada arah dan juga nggak ada energi uh, serasa lagi main kayak regular season game aja ya mereka tadi ini Jason Tatum juga lama banget tadi panasnya uh, tadi kuarter satu inget gua hanya dua poin aja gua tahu Jason Tatum tiga poin 10 ribu tapi poinnya itu dia banyak cetak pas udah game-nya jauh banget menurut gue uh, Al Horford Udah bukan elite shooter lagi guys, setelah ngaku-ngaku deh elite shooter hari ini. 07 aja, bos. Tembakannya. Dari tiga poin. But, just a weird-weird vibe sekarang ini di Boston Celtics. Menurut gue, Marcus Markman juga komen bahwa, oh, kita main offense-nya random aja kok di Boston. Terus Celtics hari ini ya bangun rumah deh. Kalau offense-nya random gitu ya dia bangun rumah hari ini. nembak 3 poinnya 12 dari 38. Free throw-nya juga ancur 25-34. ya. Ini terima kasih kepada Bapak Jalen Brown. Bapak Jalen Brown itu... Free throw-nya total 3 dari 8. Tapi kalau nggak salah itu dia di quarter keempat tuh 2 dari 6. Itu krusial banget sih missnya si Jalen Brown. Uh, terus Jalen ya marah-marah gitu. Dia kayak mungkin bete juga kali ya. Karena dia, dia main tuh komplain. Dia pengen banget bolanya ada di dia di quarter keempat. Tapi si Joe Mazzula, mau si Jalen Brown nembaknya 57% di series ini, dia nggak peduli. Pokoknya gue mau ngeplay-nya, everything goes through Jason Tatum. Uh, ya, yeah, tapi jujur, nggak bisa sih Jason Tatum hari ini 27 tembakan, sedangkan Jalen hanya 16. Malah Jalen is playing really well in the series. Jadi, Joe Mazzola harus sih kasih kesempatan untuk Jalen juga take over the game. Uh, ya, apakah kita akan mencium bau-bau perpecahan sekarang ini di Boston Celtics? core ini setahu gue udah 6 season, mereka bareng-bareng dan mereka belum bisa get over the ham untuk bisa memenangkan championship. Jadi, kalau mereka gagal di semifinal uh, conference kali ini, menurut gue bisa aja nih Jalen Brown pindah somewhere, menurut gue. Jadi, uh, saatnya sih, saatnya Joe Mazzulla untuk memutar otak dan mencoba untuk bisa menang game ke-6. It's not gonna be easy, Philly you know. The atmosphere, you know, the fans, they are crazy about their Sixers. Um, tapi emang sekali ya, udah dua kali ya, mereka fumble their game in the series and dog rivers. Dok, what's up? Dok? Semakin dekat nih dia untuk upset mantan timnya dan masuk ke Conference Finals. Adiani, uh, Adiani pasti bangga banget nih kalau lihat uh, Doc Rivers bisa ngalahin Celtics di series ini. Tapi hari ini, man, Embiid is playing like an MVP. Man, that was some MVP shit from Embiid. 33 points, 7 rebound, hustle banget dia. tadi juga mainnya lu bisa lihat Embiid tadi bener-bener uh, mau menang dan juga keren banget masuk ke Final Conference. Ini kok saat lagi tahap the process. Apakah udah pernah masuk? Mereka ke Conference Finals, gua agak lupa sih, kayaknya belum ya. Uh, tapi Tadi Jalen Brownnya, sama dia dikejar men Untuk chase down block Yang total hari ini Buat Embiid itu adalah 4 block shots. Dan Embiid Bener-bener menurut gue Impactnya luar biasa sih Di inside pain area Pemain Boston Makanya itu kenapa juga mereka banyak banget Untuk settle nembak dari 3 point And pick and roll Antara Embiid And Mr. James Harden On walk, Itu juga gak bisa dijaga sih Sama Celtics sih Kayaknya udah berapa Berapa game ini Mereka gak ada adjustment Sama sekali untuk jaga pick and roll Jadi ya pasti. Si, Harden drive pick and roll itu, dua pemain Celtics bisa nutup tuh Dua pemain Celtics nutup si Harden, ya yang ada satu pasti kosong gitu Dan tadi terakhir ditembak 3 poin sama Mbit, karena Mbitnya kosong banget So, they have to do a better job untuk pick and roll defense mereka But, Om Brewok hari ini double-double, nggak -double, perlu 40 poin tapi tetap menang Om Brewo 17 poin dan juga 11 asis Tapi, of course, hari ini superstarnya menurut gua adalah Tyrese Maxey He played his best game in the playoff at the right time. Maxi hari 30 point, 6 dari 12-3 point-nya, dan juga 7 rebound. Tapi, tadi paling asik. Uh, itu pasti dia lagi 3 point. Terus di-, uh, ke fansnya Boston Celtics. Oh, uh, gila tuh nikmat banget sih rasanya bisa gitin fans Boston Celtics. Kan kita tau fans Boston Celtics, tuh, paling apa, salah satu yang paling dibenci lah di NBA. Jadi, Maxi was clutch though. Maxi was just, you know, he was playing really well. Dia pinter banget sih untuk bisa cari-cari spot juga tadi untuk nembak 3 point. Uh, tapi menurut gue Ansang hero-nya juga adalah Daniel House. Uh, hari ini dia obrak-abrik defense Celtics. Dilewati main dua orang, tiga orang dilewati sama dia for a leap. This is Daniel Haas Jr. guys, gila sih. Uh, dia tadi off the bench, uh, menyumbang 10 poin untuk Philadelphia 76ers. Uh, Tau banyak series tadi almost, almost tipis dia mau legacy game. Tapi sayangnya tadi uh, setelah double-double, kurang-kurangnya like, tadi first half, tapi dia kena fall trouble. Dia yes, sedikit slow him down, but they need Tobiah series sih untuk bisa main box juga di game ke-6. Agar bisa menutup series ini, gue... I kind of want Philly to win this series though. Jadi gue harapkan Philly bisa menang sih di game ke-6 nanti. Karena if you lose game 6, oh my God, anything can happen sih. Di TD Garden, uh, game 7 bakal 50-50 nantinya. Tapi, whew, I want to see Embiid. I kind of want to see Embiid sih ya. Embiid main di uh, conference final. I think that's gonna be fun. Apalagi ini Jimmy Butler. Oh, Jimmy Butler lawan mantan tim. Woo! So let's make it happen guys And now Saatnya kita membahas tentang Lakers Nation Pasti sekarang baik banget nih Yang auto jadi fansnya Lonnie Walker uh, Ya yeah, yang strength in numbers This time is not the Warriors man. Tapi Lakers man. Mereka bisa aja nemuin pemain-pemain di bensin mereka Yang bisa step up sih uh, Ya yeah, sekarang ini Si Corgi ternyata lebih hebat Prediksinya daripada gue guys <laughs> Si Corgi bener kemarin ini Bahwa Lakers akan take a 3-1 lead Setelah mereka menang TP 140 satu-satu, gue coba bisa tebak kalau skornya akan tipis sih <laughs> Akhirnya terjadi Tapi uh, Warriors menurut gue main kehilangan Kesempatan besar banget untuk bisa tie di series Di quarter 4, mereka choke big time Setelah mereka juga Konghala Sempat leading 7 poin uh, Warriors total hanya 17 poin aja di quarter keempat Dan mungkin ini adalah Quarter yang paling kurs krusial Mungkin di series kali ini Tapi just a really bad Bad shot selection and decision Terutama dari Gue kaget sih, splash brighter, man Clay Thompson and Steph Curry Down the stretch, man Ternyata itu kakinya mungkin juga udah capek Kalo main di kuarter 4 tuh kayaknya gak diganti sama sekali ya Jadi Clay Thompson kayaknya pengen cepet-cepet three -cepet point aja gitu, ada 2 three point nih Clay Thompson menurut gue di quarter keempat It was just really bad timing sih Untuk ditembak, dan juga susah deh, satu kok halnya -hal miring-miring gitu um, Ya, yeah, main tadi ada satu main tuh juga ada satu yang pas mereka ketinggalan Satu poin aja itu Steve Kerr Sampai kayaknya mukanya kesel banget reaksinya Dan juga Draymond Green di bench. jadi Clay. Aduh, Mas Clay ini harus sabar-sabar kayaknya untuk ngambil 3 point Kemarin juga si Draymond udah keluarin podcast bilang bahwa... Klay uh, Thompson itu kalau nggak dioper bola, ya dia sekalinya dapat bola pasti akan nang diangkat sama dia. Bah yeah, dia main Klay was a no show though. yesterday, jadi harusnya dia mikir dua kali, sih karena dia 9 poin aja tiga dari 9 tembakan trip poinnya. Steph juga kelihatan yang main nafsu banget Dia pengen jadi hero kemarin ini untuk Golden State Warriors. Yang tembakan pertama gua nggak ah, ada masalah sih, dia kan memang main kan ke switch kan ke uh, Anthony Davis. Uh, dia coba untuk gorek-gorek si Anthony Davis yang pertama itu bolanya hampir masuk uh, dan itu lebih dekat gitu. Point. jadi I don't mind with that shot dan gue bingung juga Draymond gak naik pas offensive rebound itu gue kira dia akan angkat aja langsung tabrakin badannya mungkin cari foul tapi yang kedua menurut gue itu susah banget sih that degree of difficulty untuk dia uh, dari jauh banget nembaknya over Anthony Davis bisa Steph bisa banget untuk nembak itu cuma gue yakin tuh dia udah capek banget dia udah Anthony Davis itu ya napasnya abis menurut gue sih main ini jadi gue mikir tadi boleh mungkin akan di swing swing mungkin ke Andrew Wiggins atau siapa yang ada di lapangan kemarin ini tapi uh, ya yeah, main sayang banget sih kemarin ini tapi gak ada yang protes gitu tentang si Steph nembak itu gak ada yang maki-maki Steph kayaknya <laughs> gak kayak Jordan Poole uh, but you gotta give a lot of credit though untuk Anthony Davis yang bisa uh, keep up kemarin ini dengan si Steph Curry um, he played an amazing one on one defense kemarin ini menurut gue uh, yeah that's why menurut gue AD still one of the best defenders in the NBA kakinya geraknya cepat banget sih AD dan juga dia nggak lompat nggak fake, nggak anything uh, abis game AD ngomongin mereka tuh ngincar banget mau switch ke gue and I took that personally <laughs> asik banget ya AD ini kayak anak Twitter juga sih kalau ngomong, ngomong kayak begini ya. tapi uh, Steph Mak main udah triple double ya, 31 poin, 10 rebound dan 14 assist. And he threw a really nice pass kemarin ini nolok kepada Dante di Vicenza, that was like one of the highlights di game ini. Uh, tapi sayang banget masih belum cukup untuk membawa Warriors menang sebelum game 4. Wah gila Steph udah kayak yakin banget menang. Pokoknya di kuarter kedua atau kuarter ketiga waktu di zoom ke kamera juga dia udah kayak Kayak quarter dua kali ya, udah begini-gini udah yakin main akan menang ya, tapi sayangnya belum cukup, dan itu gila ya, kayaknya si gp tuh muntah ya, muntah di lapangan, tapi dia di mulutnya itu loh, ketangkep kamera kemarinnya, uh, sayang banget si GP2 mainnya kayak he didn't feel well, probably, uh, paham main di quarter kedua dia sempet bikin impact, kan dia sempet nyetak poin, kok hal 7 poin berturut turut dan dia pun juga selesai dengan 15 poin mainnya sebagai starternya Golden State Warriors, jadi sangat, Disayangkan banget sih kalau dia memang main sakit mid-game. Semoga aja di game kelima nanti dia bisa main. Karena I think he can make a good impact. Dan juga itu adalah salah satu adjustment dari Steve Kerr kemarin. Ini, um, I think it is time untuk nyobain Kuminga nggak sih? I don't know what's going on with Kuminga. Gue main kaget deh nggak ada di rotasinya Steve Kerr. Uh, apalagi si Jordan Poo lagi busuk banget sekarang ini. Uh, kemarin juga abis game katanya di locker room. Waktu si Jordan Poo mau address the media. Kayaknya pada throw si Jermaine Jer Paul under the bus pada marah-marah kayak Jermaine Paul bahwa feel bad for him uh, kayak tensinya tinggi banget sekarang ini di locker room-nya si uh, Golden State Warriors of course tinggi karena kan mereka juga ada mau keeliminasi mereka nervous juga about this apalagi mereka adalah the defending champion but. Semoga aja JP bisa bounce back sih di, uh, di game kelima nanti. JP still my guy. Even though he is unplayable. <laughs> unplayable in the series. Uh, but hopefully JP will find that shot though. In game 5 nanti ini. Dan jadi pahlawannya untuk... Uh, Golden State Warriors siapa tahu? Siapa tahu? Kayak gitu kan siapa tahu? memang ada skripnya. Ini dari NBA. We never know guys. <laughs> We gotta wait. But dari Lakers, LeBron let the game ini uh, Let them ini dengan 27 poin. 9 rebound. 6 6 assist. Opa gila juga sih. 5 jam sebelum game. Dia udah nembak-nembak di Crypto.com Arena. That is why he was playing a solid-solid game. Um, Anthony Davis kemarin juga bisa mematahkan curse untuk game kenapa he, uh, he had a big game kemarin ini. 23 poin dan juga 15 rebound. Uh, Austin Reeves juga finally showed up uh, with his best game in the series. 21 poin ini untuk Austin Reeves. Tapi of course kemarin ini it was the Lonnie Walker game. Untuk satu quarter he was the best player in the world kemarin <laughs> um. ini Tiba-tiba muncul si Lonnie Walker ini dan juga Cash Fire walaupun kita tahu he play great defense uh, di game ketiga kemarin ini tapi kita nggak expect kalau offense-nya dia bisa menggendong Lakers di quarter keempat Gila, men uh, Dia hampir aja outscored the whole Warriors team kemarin ini 15 dan 17 uh, This guy is very professional, man. He was, ah, mungkin definisi pemain profesional kali ya Karena dia udah sempat out of the rotation Lalu pelan-pelan dimasukin sama Mike Brown Eh, sama Mike Brown lagi, sama Darvin Ham Uh, tapi sekarang ini dia benar-benar bisa banget mengambil opportunity bagus ini uh, Jujur, kemarin gue merinding sih pas lihat fotonya si Grady ini Gila dia dipeluk sama LeBron, dipeluk sama AD Yang benar berterima kasih banget menurut gue Berterima kasih banget, thankful banget Karena kontribusinya Lonnie Walker uh, Lakers bisa menangkan uh, game keempat kemarin So what a moment though uh, For him, it was a very powerful, powerful photo menurut gue uh, Jujur, kemarin itu di quarter keempat eh, ya Curry did a good job untuk jaga si Lonnie Walker, man. Tapi emang dia lagi cun aja, lagi wangi. Kalau lagi wangi, udah begitu, udah pasti susah untuk dijaga sih. Jadi Curry itu nempel banget, man Jadi kredit again untuk Lonnie Walker yang sudah stay ready for the Lakers. Ini menjadi pemain pertama Lakers yang mencetak 15 plus point off the bench in the playoff sejak... Our guy, my guy, uh, rest in peace, Kobe Bryant in 1997, dan untungnya, Darvin Ham juga stick with him, sehingga ganti dia ke D'Angelo Russell, jadi main D'Angelo Russell itu bau banget, satu dari 10 nembaknya, but it was a smart move untuk Darvin Ham stick with Lonnie Walker Jr., dan itu terbayar lunas kemarin ini, dan game kelima besok pagi, um, Fancy Warriors kayaknya karena cuma bisa <laughs> Harapannya satu doang Fancy Warriors Yaitu Corgi bener tebakannya kalau si Warriors akan comeback 4-3 nanti ini Harapannya cuma itu doang guys <laughs> But ya yeah, itu adalah class timeout hari ini Hopefully you guys enjoy the class Sekarang kita akan pindah ke prediction uh, Prediction gue lupa terakhir gue, oh iya yeah, bener uh, Warriors plus setengah that was good Besok ada 2 game, Sebenarnya pengen banget ngambil Miami Heat uh, Tapi kayaknya agak ragu gue mau Miami Heat uh, Gue jadi besok akan ngambil Warriors aja, Warriors Minus 7 lawan Lakers Let's get this win, yo. Um, Gue akhirnya lumayan yakin besok Warriors akan menangnya double digit at uh, Chase Center. Semoga aja LeBron sama AD udah kecapean sih. Artinya yang LeBron sama AD itu kan mainnya lama tuh. Jadi semoga aja besok, nah pendek tuh. Gare-gare main sih. Dremen udah bilang, kita udah bikin AD sama LeBron main heavy minutes nih. Uh, tapi ya gimana lah kita, kita, we gotta live with it tuh. kalau si Lonnie Walker yang ngalahin mereka gitu. <laughs> nah, jadi semoga aja besok kita kecapean lah ya. So good luck everybody, uh, play of the day. I mean, I wanna give this award to Lonnie Walker, the fourth. Gue tau, the poinnya cuma 15 poin aja. <coughs> Sorry, excuse me. Tapi gue, crucial banget 15 poin itu. Dan 15 poin itu yang bisa membawa Lakers kemarin ini menang di game keempat melawan Golden State Warriors. And that is why dia pantas banget menurut gue untuk menjadi player of the day. So, time out, geng. Itu dulu untuk timeoutnya. Once again, thank you so much. Sudah selalu support timeout. Seperti gue bilang, jangan ditunggu untuk timeoutnya seminggu ke depan. Kok ada waktu, pasti gue akan bikin. Mungkin gue akan begadang di Kamboja. Tenang aja, guys. Pasti ada satu atau dua episode yang gue akan bikin dari Kamboja. Jadi, didoakan saja. Karena gue... Mau ngeliput Timnas Putra Thailand, Timnas Putra Filipina, dan juga Indonesia. Karena gue pengen bikin reels. Dan juga kalau bisa pengen interview sih. So, hopefully I get lucky. Dan juga gue pengen banget interview Kaylin dari Vietnam. Pemainnya nomor 14 si kembar. So, doain aja guys. Semoga gue nyampe di Kamboja dengan selamat. Dan juga... Bikin kontennya yang lancar semua. Tidak ada kesulitan. Amin. So once again. Thank you so much guys for watching. And yeah. I will see you guys again very soon. Eh jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.